Perjalanan Jepang di Piala Dunia kali ini harus berakhir di babak 16 besar Setelah kalah dari Kroasia melalui babak adu penalti Jepang yang lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Jerman secara dramatis Harus menghadapi hadangan dari finalis Piala Dunia 2018 yaitu Kroasia Dalam pertandingan ini Jepang maupun Kroasia bermain terbuka dan saling jual beli serangan sejak awal pertandingan namun Jepang mampu unggul lebih dulu lewat gol Daizen Maeda pada menit ke-44. Berawal dari umpan silang Ritsudoan, bola yang sempat mengenai Maya Yoshida mengarah ke Maeda dan dengan cepat Maeda kemudian melepaskan tendangan untuk menggetarkan gawang Kroasia. Skor 1-0 untuk keunggulan Jepang bertahan hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung lebih menarik. Kroasia akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat sundulan spektakuler Ivan Perisic di menit ke-55. Setelah kedudukan imbang, permainan saling serang antara Jepang dan Kroasia semakin menegangkan. Baik Jepang maupun Kroasia sama-sama mendapat beberapa kali peluang untuk mencuri keunggulan. Pada menit 57, Jepang memiliki peluang untuk mencetak gol melalui tendangan keras Wataru Endo. Namun tendangan tersebut masih berhasil ditepis oleh Dominic Lipakovic. Tak mau kalah, Kroasia membalas dengan tendangan keras dari Luka Modric pada menit ke-63. Namun tendangan tersebut masih bisa ditepis oleh Gonda. Hingga akhir babak kedua, skor imbang 1-1 tetap bertahan. Pertandingan pun dilanjut ke babak tambahan. Stamina pemain dari kedua tim yang sudah terkuras membuat babak tambahan ini minim peluang. Satu-satunya peluang yang bagus terjadi pada menit ke-105 ketika Kaoromitoma melepaskan tendangan keras dari jauh namun masih berhasil diblok oleh Lipakovic. Skor tetap tidak berubah setelah tambahan waktu 2 kali 15 menit selesai. Pertandingan pun dilanjut ke babak adu penalti. Memasuki dramado penalti, Jepang mendapat kesempatan untuk menendang lebih dulu. Namun, terlihat bahwa kepercayaan diri dan ketenangan para pemain Jepang kurang baik jika dibanding para pemain Kroasia yang lebih berpengalaman. Kiper Kroasia, Dominik Pokovic, menjadi pahlawan kemenangan Kroasia di laga ini dengan berhasil menepis tiga dari empat tenaga pelatih Jepang. Yaitu tenaga Takumi Minamino, Kauro Mitoma, dan Maya Yoshida. Di sisi lain, tiga dari empat penandang Kroasia sukses menaklukkan kiper Suichi Gonda. Hasil ini membuat Jepang gagal memenuhi mimpi mereka untuk pertama kalinya lolos ke perempat final Piala Dunia. Meski begitu, perjalanan Jepang di Piala Dunia kali ini patut diapresiasi setelah mereka berhasil memberi kejutan dengan mengalahkan dua negara yang pernah menjadi juara dunia, yaitu Spanyol dan Jerman. Sementara bagi Kroasia, hasil ini membuat mereka mencatatkan rekor sebagai tim yang mampu memenangkan tujuh kali babak adu penalti di Piala Dunia dan tiga kali di Piala Dunia terakhir mereka.